Thank mm -hmm. you. Kenapa harus melakukan upacara ini dan bagaimana kelanjutannya dan juga apa tujuan dari iat yang kita lakukan hari ini? Residennya adalah sebuah proses. Kalau kita di Bali, kami tidak tidak berbicara masalah agama tapi berbicara masalah budaya budaya kami di Bali. Uh, Salah dalam lihatnya itu ada lima tiaptnya yang harus dilakukan oleh. Terima orang Bali Yaitu Dewa yatnya, manusia yatnya Buka yatnya, Fitra yatnya, Dan resi yatnya. Itu Yatnya-yatnya yang harus dilakukan Itu yatnya Itu adalah sebuah korban suci Ya untuk penyempurnaan Kedepannya Untuk makhluk-makhluk yang perlu Diseberangkan uh, Hari ini kita melakukan Sebuah budayanya dan dewaanya. Dewaanya itu adalah proses percaruan, di mana percaruan ini ditujukan kepada para buta, buta kala, buta, buta itu artinya kekuatan, kala itu artinya waktu. Jadi di sini ada dua unsur kekuatan buta, kekuatan buta yang merusak dan kekuatan buta yang sudah Menjadi kekuatan dewa yang disebut Dewa Hitam. Di sini, karena ini prosesnya baru pertama kali dilakukan, seperti budaya kita di Bali, harus wajib dilakukan dengan proses budayanya. Jadi, merubah proses kekuatan buta ini untuk menjadi Dewa Hitam, sehingga menjadi sebuah uh, kekuatan yang membantu umat manusia itu menjadi kekuatan cinta kasih itu jadi dari konsep budayanya yang yang akan kita lakukan di sini yaitu dengan cara melakukan upacara pecaruan yaitu ada pecaruan gas pakai ayam pakai ayam ayam berwarna lima lima warna, lima warna. ada becaknya itu dalam paparan cari kita tadi Bali disebut pancomor itu sebuah proses yang, yang agak besar. Ini uh, kembali dikatakan juga bahwa proses ini, <coughs> kenapa bisa terjadi seperti ini, ini bukan dari ide sendiri. Ini berawal dari keinginan yang jaya di sini. Kita sempat datang ke pedukuhan di dan pasar, menyatakan diri ada sebuah proses yang harus dilalui, ada bersinergi dengan budaya di Bali. Upacara yang dilakukan hari ini ini bukan tujuannya ide membalikan yang di Jawa Tengah di sini, bukan. Apa? Bukankahlah sesajian yang kita bikin sekarang hari ini adalah? warisan bagian leluhur kita dari Jawa kenapa tidak katakan bahwa ini warisan leluhur dari Jawa karena pada waktu terjadi pergurusan budaya semua lontar-lontar yang ada di Jawa dilarikan di bawah kembali bahkan lontar itu masih terselamatkan sampai hari ini Lontar-lontar yang berpenulisan dan berbahasakan Jawa kuno. jadi bukan bahasa Bali, aksaranya aksara Bali, tapi bahasanya bahasa Jawa kuno. Jadi dalam satu sisi dia mengembalikan budaya yang dimiliki oleh Jawa Jawa dulu. Cuman hanya sekali ini saja, jadi masyarakat tidak perlu takut untuk ke depan apakah saya harus membuat saya seperti ini lagi untuk lanjutnya tidak karena satu tempat dia akan selalu merekam jejak merekam jejak dalam memori itu selalu teringat dalam memori alam jadi untuk selanjutnya ini adalah sebagai tongkat lahirnya ini sebagai dengan proses upacara disebut Puja Wali kalau di Bali ada lebih besar lagi disebut mentak tinggi itulah sebuah proses kelahiran kelahiran penguasa alam yang ada di sini jadi ini sepatutnya juga tahun depan dirayakan juga jadi dirayakan setiap tahun setiap bulan mati ke Sade, yang bulan mati yang ke-12 dari Saka, jadi perantara bulan Juni, pertengahan akhir bulan Juni atau pertengahan bulan Juni, uh, dilakukanlah proses ini kembali. Tapi, masyarakat ini tidak perlu membuat upah sesaji yang seperti sekarang ini. Lakukanlah sesaji seperti Cok Bakal yang ada di Jawa. Jadi, hanya sekali ini saja kita di Bali untuk melakukan upacara ini kedepannya kedepannya agar masyarakat melakukan sesuai dengan kemampuan masyarakat di sini dan budaya di sini Kita bukan mendewakan Bukan, kita bukan mendewakan Bukakala tidak Tapi kita mendewakan penguasa alam, yaitu penguasa alam sebesar penguasa alam semesta Bukan yang Jadi kedepannya setelah proses upacara ini, tidak yakin bahwa kedepannya masyarakat di sini akan terjadi perubahan, baik masalah ekonomi, masalah lain, lain sebagainya, karena tempat ini sudah pasti akan menjadi sebuah tempat destinasi wisata spiritual. Tidak yakin sekali bahwa tempat ini akan berubah menjadi tempat wisata spiritual. Tidak ada kerana alam, penguasa alam yang ada di sini, di Gunung Selamat ini, proses hari ini tidak akan pernah terjadi. Inilah pilihan itu, ini, alam yang pernah kita sebagai manusia hanya menjalani saja. Untuk memohonkan sama masyarakat semua untuk menjaga kesucian ini. Di mana bahkan banyak situs mereka, banyak situs-situs Meminta pohon, kita di sini bukan setan. Kenapa kita selalu membutuhkan hal yang semu, tetapi untuk mendapatkan yang suci? Dengan kurang, tempat suci, upacara sesaji, bahkan tubuh kita adalah semu. Kita akan meninggalkan semua yang semu ini tetapi kita membutuhkan yang semua ini untuk mencari yang sudah yang lebih penting, penting sekali ditanamkan bahwa kita itu hidup di badannya Tuhan alam semesta ini adalah Tuhan dalam budaya kami di Bali di dalam tubuh kita juga ada Tuhan jadi tubuh ini adalah penyusun dari Panca Mahabudha, yaitu bunga dari tubuh unsur air, api tanah, angin udara. Jadi lima unsur itu, kalau Panca Mahabudha kekuatan alam yang menjadikan tubuh kita. Jadi roh suci kita, atman kita itulah persikan sinar suci dari Tuhan. Jadi tubuh dalam tubuh kita juga ada Tuhan. Dengan sekali sarana-sarana ini, karena kita belum mampu untuk mencari Tuhan di dalam diri kita, kita membutuhkan sarana-sarana seperti tempat suci dan sesaji. Oh, my God.